Oke, okay, jadi hari ini kita mau unboxing dua knalpot baru dari Kala Performance. Kelihatan kan, Tempatnya kecil, mohon maaf. Jadi dia ya Kala Performance. Atau kalian langsung aja cek Instagramnya Kala Performance buat kalian yang kepo sama knalpotnya. Di sini ada dua, ada dua knalpot ini satu sama ini. Ini yang satu buat WR155, terus yang satunya ini buat gas-gas 250. Jadi ada dua knalpot. Kita buka yang ini dulu yang gas-gas saya dulu. Nah, jadi yang ini tuh buat gas-gas 250. Ini dusnya Kala Performance. Kala. Ah, Oke, okay. jadi ini dia. Ini udah di unboxing dari tadi sih. Jadi plastiknya udah dibuka tadi. Bubble wrapnya udah dibuka duluan karena yang ngecek aja habis dari pengiriman ya kan. Jadi ini dia, ini model slensernya. Ini, ini untuk yang seri drift. <coughs> Jadi ini untuk yang seri drift itu ada dua tipe, yang stainless sama ujungnya karbon, sama yang, yang satu full stainless dari dari ujung sampai ujung, dari ujungnya sampai ke belakangnya itu dia full stainless, nggak karbon. Yang seri drift kita buka dulu. nah jadi ini dia untuk yang seri driftnya buat 250 ini modelnya modelnya cakep sih anjir bahan stainlessnya juga anjir bukan kaleng-kaleng ini mah ini yang bikin mewah nih ada apa ini bentuk dibilangnya apa sih kayak laser gitulah bukan laser sih kayaknya. pokoknya ada logo kalanya dan ini bukan stiker ini kayak emang cetakan gitu jadi kesannya tuh kayak mewah emang kenapa ini ini emblemnya warna merah biru Bukan merah sih ini orange Orange biru Buta warna mah. Nah ini dia untuk Ini ini untuk yang seri full stainless Jadi bukan ujung karbon Untuk yang ujung karbon juga ada Ini yang seri full stainless Sekarang yang 250 Sekarang kita buka yang buat WR Nah jadi ini dia yang WR Masih dibungkus plastik Kita buka dulu Nah, jadi ini dia buat yang WR. Nah, jadi ini dia buat WR. Anjir desain apa? Gambar emblemnya ini cakep anjir keren. Kayak motif-motif apa ya? Robot gitulah. Dan ujungnya ini karbon. Ini karbon asli, ini. Ini karbon asli bukan karbon celup. Mantap anjir. Jadi untuk bahan slensernya ini dari sininya itu biru. Dan ini bukan biru diwarnain atau apa, ini ya warna asli bahannya, warna biru jadi dijamin gak akan luntur karena dia warna asli dari bahannya. Dan ujungnya karbon. Nih untuk gantungannya model bisa dilepas karena ini pakai baut bukan langsung klaim atau dilas. Ini pakai baut jadi bisa dicabut. Terus ini untuk bagian belakangnya bahannya stainless. Ini untuk finishing lasnya, finishing las-lasannya nih rapi. Untuk bahan pipanya ini tebalan ya. Enggak tahu tebalnya berapa ini, tapi ini lumayan tebal aja. Tuh. Untuk bahan pipanya dia tebal. Jadi yang enggak akan nggak akan mengecewakan karena bahan yang dipakai bukan bahan murahan, tapi knalpotnya harganya murah gitu. Dan ini untuk yang pipa ke mesin. Bisa dilihat sendiri finishing las-lasannya rapi. Tuh, terus ini ini ada logo ininya juga. Ini di laser kayaknya. Ada logo kalanya juga di sini. Di bagian belakangnya. Jadi model slip on. Enggak ah, cukup kalau dipasang sini, Ini buat WR 155 udah PMP. Udah tinggal pasang pokoknya udah full system. Ini. Untuk harganya kalian bisa langsung aja cek ini dia harganya. Nih, kalau ini untuk yang tipe zero. Ini dia, Zero untuk WR155 udah PNP Dari Kala Performance mantap sih anjir Modelnya Bahan pipanya biru Ujungnya karbon Wah, cakep Cuma karena motornya belum beres Jadi ya mungkin Untuk check soundnya nanti kita test Di motor teman mungkin minjem motor teman Buat kita check sound yang buat WR155 ini Jadi kita pasang dua-duanya langsung ini kita pasang dulu, ini yang buat 250 kita pasang Terus nanti kita pasang lagi yang buat wirenya Buat kalian yang pengen order knalpotnya bisa langsung aja Whatsapp di link Whatsappnya nanti saya taruh di deskripsi video Nanti kalian bisa langsung aja order ke situ Untuk knalpotnya. Oke langsung aja kita pasang dan kita cek sound Gak usah lama-lama karena yang ditunggu oleh penonton pasti suaranya Bukan bacotan-bacotannya Oke langsung aja kita ke video Jackson atau video pemasangannya, kalau ada oke okay, jadi ini untuk yang 250 nya udah kepasang, cuma yang 250 nya ini enggak full sistem, cuma nya aja, oke okay, langsung aja kita cek sound suaranya Lagi coba. Jadi kayak gitu suaranya untuk yang dua ratus lima puluh, yang seancar dua lima puluh, yang cari drift. Kalau untuk yang 150 nya nanti habis ini kita tes yang kita tesnya di WR karena kan yang 150 kan dikirimnya buat WR. Oke jadi mungkin segitu untuk yang 250 Kalau yang untuk 250 lima itu ada buat KLX 250 juga, KLX 250, lima puluh, DT dua Jadi banyak versinya Dan yang 150 juga banyak ada buat WR 155 lima 150 CR satu lima puluh sama KL satu Oke jadi kita langsung aja ke yang untuk WR-nya. Yang versi WR maksudnya oke, okay, jadi ini knalpotnya udah kepasang. Ini penampakannya kayak gini, kalau kepasang deh ganteng parah. Cuy, tuh ini bagian header depannya, jadi udah full PNP buat WR155. Uh, tampilannya biru dipaduin sama yang cup carbon, ganteng gak ganteng parah, cuy. Sekarang kita ngetes dulu cek sound suaranya Kayak gimana sih Nah jadi ini dia untuk suara agak ngebahas bawahnya, tapi ya untuk putaran bawahnya dia kayak nggak ada suara sih kayak silent, jadi ya lumayan aman lah buat ngelabuin ngelabuin pak polisi. Cuma kalau digeber baru suaranya keluar. Jadi untuk putaran bawahnya dia silent, cuma pas digeber suaranya keluar. Dan untuk suaranya dia kayak gimana? Rapi. Gitu. Ngebahasnya rapi, pas dibuka juga nggak cempreng. Jackson udah, apalagi? Ya, ganteng pokoknya kenal knalpotnya Cuma motornya kotor karena belum dicuci. tadi mau cuci ah nggak sempat ya udahlah gini aja lah. oke, okay. jadi mungkin segitu aja videonya untuk hari ini untuk check sound knalpotnya. pokoknya untuk karakter suaranya yang knalpot ini itu yang zero. untuk bawahnya dia adem Ngebas adem jadi nggak akan terlalu kedengeran apa ya? mungkin nggak kalau dibawa pelan dibawa Pelan lari-lari 20-30 Mungkin suaranya nggak akan kedengeran Jadi bisa ya Bisa agak-agak aman lah Dari polisi Cuma pas digeber emang langsung suaranya keluar Cuma keluarnya juga nggak Nggak cepreng lah Suaranya lebih rapi Oke okay, Jadi mungkin sekian untuk video hari ini Ini sebenarnya nggak enak badan Cuma tadi maksa ini adalah Karena mumpung dipinjemin motor sama teman Jadi kita beresin Oke okay, Ditunggu video-video selanjutnya jadi kalau motornya udah beres yang WR, baru kita pasang knalpot ini. Ini cuma dipasang terus dicabut lagi. Soalnya nyimpen buat WR kan. Bodinya juga nanti kita cabut lagi <laughs> buat WR di apa di bengkel. Oke, okay, see you next video. All in the better